Oke, okay. kemudian eh, seperti apa sih bentuk-bentuk penyimpangan di dalam kehidupan sosial itu apakah bisa eh, kita bedakan bentuk-bentuknya, apakah bisa kita langsung bisa baca ketika ada satu tindakan sosial. Yang pertama ada yang namanya penyimpangan primer jadi penyimpangan ini dalam kehidupan sosial kita atau ketika kita berinteraksi dengan suatu komunitas dia sifatnya temporer artinya dia tidak berlanjut dia tidak dilakukan secara terus-menerus oleh si pelaku, karena sifatnya tadi, sifatnya yang sementara. Jadi kalau ada satu perilaku yang itu dianggap menyimpang berdasarkan nilai dan norma yang dianut yang ternyata dia bersifat sementara dan tentu saja dalam skala yang kecil maka itu adalah penyimpangan yang primer. Jadi ini kadang-kadang di sekolah ada yang uh, ya membolos sekolah atau ketika ujian yang tidak fair ketika uji dan contoh-contoh lainnya itu juga satu penyimpangan karena aturannya kalau ujian kan tidak boleh harus fair ujian itu tidak boleh menyontek maka kalau ada yang menyontek yaitu penyimpangan tetapi Sifatnya ya primer, tidak mungkin dia akan setiap ujian dia menyontekkan. Nggak mungkin juga karena akan ada istilahnya pengendalian-pengendalian sosial, entah oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh wali kelasnya secara khusus, atau bahkan oleh teman-temannya. Kedua, ada yang namanya penjepangan eh, sekunder. Jadi kalau yang pertama dia sifatnya sementara Yang kedua ini adalah penyimpangan yang dilakukan secara uh, terus menerus Jadi hari ini dia lakukan, besok atau minggu kemudian Ternyata dia masih melakukan tindakan itu Padahal sudah diberikan sanksi, sudah diberikan teguran Masih saja uh, tindakan itu dilakukan Yang kedua Skalanya eh, lebih besar dari penyimpangan primer. Selain memang merugikan dirinya, tetapi juga merugikan orang lain, bahkan merugikan kelompok masyarakat, bahkan merugikan kalau dalam kehidupan bernegara merugikan negara itu, itu kalau penyimpangan primer. Kemudian, ada penyimpangan individu. Nah, ini tentu saja artinya penyimpangan yang dilakukan oleh individu tanpa uh, melibatkan orang lain atau tanpa merencanakan tindakan itu dengan orang lain. Kemudian, ada penyimpangan kelompok, artinya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, di mana uh, tindakan itu rencana dilakukan secara bersama-sama dan bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat uh, misalnya dalam kalau kita baca di berita-berita atau yang kita saksikan di televisi ada yang namanya mafia uh, obat-obatan terlarang atau narkotika ada juga kelompok yang memperjual-belikan orang ada juga bahkan yang hampir sering kita lihat di atau diberitakan itu adalah kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau suatu bangsa atau dari suatu kelompok tertentu memisahkan diri dari suatu Masyarakat dan ingin keluar dari kelompok itu. Jadi, inilah kira-kira bentuk-bentuk penyimpangan dalam kehidupan kita. Ada juga penyimpangan yang eh, karena dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, artinya karena keadaan mendesak, maka penyimpangan itu muncul. Taruhlah, misalnya, si A. Melakukan pencurian, dia mencuri. Eh, waktu contohnya di masa-masa pandemi, waktu awal sampai pertengahan, tapi sekarang tidak kedengaran lagi ada orang yang mencuri HP, bahkan paket data, karena alasan eh, himpitan kebutuhan di mana anaknya harus. Eh, sekolah secara online dan untuk melakukan itu tentu saja butuh fasilitas ya yang pasti gadget kemudian sambungan internet tapi karena tidak bisa memenuhi itu secara normal maka dengan terpaksa dia melakukan tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai tindakan yang menyimpang. Nah, itu itu juga penyimpangan tetapi kita sebut di dalam sosiologi sebagai penyimpangan situasional. Artinya, pengaruh kondisi-kondisi yang berada di luar individu yang itu sifatnya memaksa individu untuk melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan yang dilakukan secara sistematik adanya betul-betul terencana dan ini yang pasti tadi sambungannya dengan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok dia tersistematis terorganisir ada kelompok yang mengorganisasi dirinya yang mengorganisir anggota-anggotanya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang itu bertentangan dengan Norma-norma yang dianut oleh masyarakat, skalanya baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Ya, selain misalnya organisasi perdagangan manusia, ya, seperti yang kita contohkan tadi, organisasi yang ingin memerdekakan diri dari suatu negara atau suatu... Kelompok kemudian eh, penyebab penyimpangan sosial, satu perbuatan di dalam masyarakat itu tidak bisa serta-merta terjadi begitu saja. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik itu tindakan yang menyimpang atau tindakan yang bukan menyimpang, itu pasti memiliki sebab-sebab tertentu. Jadi sebab-sebab ini merupakan satu garis lurus bagi kita yang mempelajari sosiologi untuk melihatnya. Jadi tidak hanya kita melihat atau menganalisa fenomena penyimpangan sosial, tetapi juga kita harus tarik ke belakang untuk mencoba memahami apa sih kira-kira yang menjadi sebab, yang menjadi penyebab dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh individu ataupun yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Yang pertama adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi mungkin fungsi-fungsi eh, sosialisasi yang harusnya dilakukan oleh keluarga ternyata tidak berfungsi dengan kondisi-kondisi tertentu, kemudian pengaruh lingkungan di mana individu itu bergaul, atau pengaruh kondisi di mana kelompok itu hidup, atau dengan kelompok mana dia berinteraksi, serta pengaruh dari media yang dia baca. Jadi, jangan salah bahwa. Arus informasi yang mengalir dengan begitu derasnya saat ini itu sangat mempengaruhi perilaku individu bahkan kelompok. Karena salah-salah kita mengkonsumsi informasi yang disuguhkan oleh media maka itu akan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian tadi ya dorongan-dorongan dorongan kebutuhan ekonomi, himpitan kebutuhan yang mau tidak mau individu, yang mau tidak mau kelompok harus melakukan itu. Nah ini secara psikologis mentalnya yang tidak sehat. Jadi setidaknya hal-hal ini merupakan eh, penyebab atau faktor-faktor yang bisa kita analisa yang harus kita coba pahami ketika e, menganalisa satu penyimpangan untuk kita lihat sebab-sebab apa yang melatar belakanginya. Kemudian secara teoritis para ahli sudah melakukan abstraksi atau sudah membangun teori-teori di dalam Memahami penyimpangan itu Baik wujud penyimpangan itu maupun Sebab-sebab eh, dari munculnya teori penyimpangan Atau munculnya tindakan penyimpangan Itu kemudian oleh para ahli diteliti Kemudian menjadi satu teori Ada yang pertama teorinya teori labeling Jadi kadang-kadang di dalam kehidupan sosial kita di masyarakat Ada... Orang yang melakukan satu tindakan yang menyimpang mungkin masih pada tahap primer, pada tahap skala yang kecil. Tapi kemudian masyarakat memberikan cap, memberikan julukan. Kan kita lihat itu kadang-kadang ada julukan yang harusnya itu tidak diberikan kepada individu tertentu atau kepada kelompok. Jadi karena orang yang diberikan julukan yang dilabeli dengan label-label tertentu karena perbuatan-perbuatannya mungkin tidak bisa diterima oleh individu atau kelompok itu. merasa sakit hati, kemudian dengan alasan itu melakukan penyimpangan yang lebih besar dan berkelanjutan. Jadi inilah uh, asumsi atau uh, menurut teori labeling bahwa seseorang itu melakukan penyimpangan dalam hal ini penyimpangan yang lebih besar, penyimpangan yang sekunder, penyimpangan yang berlanjut karena masyarakat memberikan julukan, melabeli individu itu. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita, terutama kita bahwa hati-hati untuk memberikan julukan kepada seseorang Salah-salah karena julukan itu akan membawa si pelaku pada tindakan-tindakan menyimpang yang lebih besar dan sifatnya berkelanjutan. Yang kedua adalah teori pergaulan yang berbeda. Jadi karena pergaulan di tempat yang berbeda itu mempengaruhi individu. Misalnya seseorang yang hidup dalam eh, dua budaya dengan norma yang berbeda. Kita tahu bahwa dalam kondisi atau dalam budaya masyarakat tertentu ada hal-hal yang memang itu dianggap eh, bukan penyimpangan, Bukan sesuatu pelanggaran terhadap norma. Tetapi ketika individu yang hidup di kelompok A ini berpindah di kelompok B ternyata membawa perilaku dia di komunitas sebelumnya maka perilaku itu kemudian dianggap sebagai penyimpangan karena hidup dalam dua atau bergaul dalam dua budaya dengan norma. Yang berbeda-beda, kemudian ada yang namanya teori fungsi ini dari Emil Durheim, David Emil Durheim, Sosial Prancis. Menarik apa yang uh, dia sebutkan, bahwa penyimpangan itu ternyata, menurut dia, perlu bahwa kejahatan itu dalam kehidupan sosial itu memang harus ada kenapa harus ada alasan dia adalah untuk bagaimana hukum moralitas yang ada di dalam masyarakat itu bisa berkembang secara normal, maksudnya bahwa dengan adanya realitas fenomena penyimpangan, fenomena kejahatan, itu bisa memberikan fungsi kepada masyarakat untuk menegakkan sistem sosial, untuk menegakkan sistem hukum, untuk menegakkan norma yang mereka anut. Jadi kalau tidak ada penyimpangan, kalau tidak ada kejahatan, bagaimana menegakkan norma? Apa fungsi dari norma itu kalau tidak ada pelanggaran? Itu kira-kira menurut Emanuel Durham. Karena bagi dia, bagi teori ini, menurut teori ini, penyimpangan dalam kehidupan masyarakat itu atau penyimpangan atau kejahatan di bumi ini tidak bisa dihilangkan. Jadi cukup realistis apa yang dikatakan oleh Durham ini karena bagaimanapun individu tertentu atau kelompok A dengan kelompok B maupun dengan kelompok C punya kepentingan yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda yang itu memang bertentangan dengan cara-cara atau kepentingan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Kata Durheim, fungsi perilaku menyimpang itu adalah yang pertama untuk memperkukuh nilai dan norma sosial yang ada. Jadi dengan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok, Norma-norma sosial itu, nilai-nilai sosial itu kemudian terus diperkuat, terus ditegakkan sehingga terus berkembang. Yang kedua menjadi penjelas, menjadi salah satu tolak ukur dari satu batasan-batasan apakah perbuatan itu bermoral atau tidak bermoral menyimpang atau tidak menyimpang jadi menjadi ukuran daripada batasan-batasan moral yang dianut oleh suatu masyarakat yang ketiga dapat menumbuhkan kesatuan masyarakat maksudnya dengan adanya suatu perbuatan yang menyimpang masyarakat itu kemudian solidaritasnya menjadi lebih kuat untuk apa untuk tetap menjaga Tatanan sosial atau sistem norma itu tetap ada, maka seluruh masyarakat harus sama-sama menjaga. Dan prasyarat daripada itu adalah menjaga kesatuan dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah mendorong adanya perubahan-perubahan sosial. Misalnya, masyarakat ini akan terus mencari cara, entah dengan... Memperluas wawasan atau dengan berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain dalam hal bagaimana cara menangani tindakan-tindakan yang menyimpang itu. Nah interaksi yang dilakukan dengan kelompok-kelompok lain ini akan menjadikan masyarakat itu menjadi lebih mudah untuk berubah. Kayak itu, tentang penyimpangan sosial. Kemudian... Selanjutnya adalah pengendalian sosial. Jadi kalau sebelumnya kita bicara ada fenomena penyimpangan yang ada, -ada dalam kehidupan kita, maka bagaimana tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang berdasarkan batasan-batasan norma, berdasarkan batas-batas moral tadi kemudian dikendalikan dalam pengertian, ditiadakan. Atau diperbaiki secara perlahan atau bertahap demi tahap oleh masyarakat.